Serta Kayak... coy ah Pak Ya sayang sepi, pak. Sabar Dengan orang sepi gajah pak Udah udah jangan terus ini, sampai, Pak tapi pak Kenapa ini Satu pak lagi pak Ayo misi apa ya? apa, uh -uh, Pak oh, omis kok mau gedenya kayak gajah sih iya, <tuk> <tuk> ya, Pak, ya saya kasih, tapi buat anaknya makan anaknya masih sekecil putu gitu makan, Pak kasih makan ya, Pak ya iya ya aduh jake-jakep nyela, Pak apa, apa yang di ikhlasnya? cocak, <tuk> Pak cocak mm -mm. lumayan kalau percaya, duit emak lumah Pak, biasa makan di pelodok nih, Pak, ya orang tadi bukan iya, penyanyi oh Tau lagunya apa? Apa, Pak? Di obok, obok. Bukan, Bapak! <tuk> <tuk> pak. pak, orang TBC paling lewat. Waduh. Pengemis, ya? Bukan, rampok <tuk> Jadi pengemis gemuk, sih. Ya, Pengemuk, ya badan nggak jadi ukuran, Pak. Buktinya, oh. Bapak jadi orang kaya kok jelek, oh, oh. Pak. Bukannya nggak jelek, tak. Tuk, Pak. Lu, saya bukannya jelek, saya udah dikutuk. <tuk> saya ngembang. Oh, Oke, bapak, nggak usah, Pak. Pak, bang, usah, bang. Pak masa dua puluh, Pak. <laughs> lebih ini cepat, apa aja? Ya Ikhlas nggak? Kasih makan yang kecil, tuh Iya, Pak. Malam oh, ya? ya Ikhlas Alhamdulillah. Oh, enggak, ya. <laughs> oh, udah, udah Biar bapak yang megang Iya. Nila, Iya. Nila, Iya. Nila, Enak, dia ngejerokok di sininya nggak? <SILENCIO> nah, namanya pengemis seperti ini, Pak. Bapak jangan sembarangan. Saya bukan pengemis, Pak. Terus apa? Saya pengusaha. <SILENCIO> pengusaha apa? Pengusaha jalanan, Pak. Lamaat, <SILENCIO> <SILENCIO> macem-macem aja di <SILENCIO> corner ini. Yeah. Ini tower ini komplek. Ini itu wow. bilang bunguran, Pak. Pokoknya juga mau tahu? Pergilah. Pergi. Motor ini ini oh. komplek itu manusia kan Pak, punya hak, Pak. Manusia loh. Bedanya apa? kan miskin Iya, Jijik Iya, iya, iya. Boleh ada di sini pak Iya dong Mau ngotori Bikin jualan kita Ayo Macem-macem aja Apaan disini ini Dia malah ketawa nah, Ya harganya Ida-ida Ida ide Lo si pake begini Kayak orang gila sayang Kita ngemis Ngemis Kita dikembangan Bapak, jadi misalnya gue buat celakaan, wow, gue sodok. Saya iya, nolatasan, gimana ceritanya? Tiba-tiba terpion, lo harus berani duluan. Begitu, oke? Oke. Lanjutin terus. 就是... dulu latihan. Oh, bentuknya, aduh Ah, oke. Latihan coba, coba, coba. Es <EXD> di manis-manis kalau baik-baik jadi pun sedih banyak ya, sedih juga oke okay. mau kemana bos macem ampun, ampun pak, pak. saya kan di... tadi pak kok di bawah lagi pak pak gini lo kok Udah tenang aja. Sekarang ku ajarin dia, sekarang ngemis miss Iya, Bapak. Iya. Enggak apa-apa, geembok saja sini ya. Ku geembok dong, nem tik. Geembok. Oke, ajarin. Silakan. Sampai berhasil. Oke. Ini benar, Pak. Baru ya? Iya. Perangkal, naik dua. angkat, Seolah-olah Anda ngeden dan panas perut. Keluarkan <laughs> <hari> suara. jorok eh, sama mamang sendiri kurang ngajar loh mamang sih mamang kantor yang kembaran si kan, tuh yang ya, itu sampe ya. biasa aja ah orangnya dapat paling banyak begitu orang gua dapat tugas nih Anak gua lagi dinas dulu ke sekolah lain di mana ada sekolah sekolah sinter buat anak-anak orang kaya oh, enggak simpan. sekolah enggak di depan sekolahnya gua simpan di sekolah ngemis juga sama eh, buah aja, so long kan cuma nanti tahun doang, jahat gue denger ada dari Bibi lu katanya rasip lu tuh beruntung terus oke, iya mang. karena kan mau jadi ngikutin profesi gua. gue kasih latihan dulu oh, masa gak bisa, iya kan orang ngemis tuh mempedaktin biar orang kasihan sama kita oh, gitu muka kasihan, coba muka sedih sedih, Tadu, nangperinya? Sedih, sedih, kurang, kurang sedih. Nah, sekarang kan biasanya orang kasihan dengan sesuatu yang kurang dari e -e. orang lain. Iya. E Bisa, -e. kurang beringsis. Beringsis lagi, dibencokin bukannya dibencokin. Bencok. Pak ah, ustadz beneran bukannya? Iya serius semua, nyari duit mau -nya, Informasi gua. Ah, iya, suara tuh bayangin lu belum makan 8 hari Oh iya Mati ah, Lu awal Iya iya Iya Ah. Kasihan pak Kasihan ah, pak oh, Muka dulu bersih amat sih Kasihan ah. pak Jumis kelihatan Gue Oh, my God. Pak. Halo, mesti dilihatin. Iya, mesti kasih sama orang. Bodinya. Tapi ini bagus kan? Udah king dulu, king dulu. Kayak bau terus ya. Haha, kalau misalnya ada orang ini pengenan lu sama sih. Oh iya. Siap. A -a -a -a. لو. <assists> ini ada apa ini? Ah. Kasian, Bu. Kasian, Bu. lapar Bukan. Terus? Eksekutif muda. <laughs> <laughs> Jadi memis, bu. bu. Kenapa? lapar. Mau Mau makan? Mau, mau. mau. makan? Mau. ya. Okay. Yeah. Main tidur-tidur situ sembarangan aja, lah. Iya, itu juga juga ya? ya. Nung, mau makan, sini? Oh. enak. Enak lo ya Alhamdulillah ya Enak nah, Gue bilang gue minum Gue bilang juga apa Lu belajar dari guru yang benar Tapi emang lu juga bawa rejeki lu, aura, oh. aura aura ini, aura pengemis, tau? aura aura awal, emangnya awal, salah dong belajar mana, sama awal, Tapi kalau awal, awal, awal, awal, gua, hmm? bakal bagus kalau awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, awal, iya minum awal, iya, Minum dong mm -hmm. Enak, enak bu enak, ya, ya. enak, enak ya makanannya Enak Enak banget Enaknya. ya Bentar oh, ya Enak apa enak <laughs> Ali Ali ini Ini semua berapa makanannya Ali Ini semua satu mali, Satu Satu Satu Iya bu Iya bu Uh, iyalah, tabungan gua habis semua. Betul? Kita punya tabungan? Ini Bu dapat TMI selama tiga tahun. Pulang uh, nih. Pulang. Habis Bu. Habis Bu. Ini rumah bapak duitnya? Iya Bu. Ya udah, bapak mau gitu, lanjut oh. dong? Ini udah deh. Pas malamnya diberitahu sih, "An ndarih alati hak tak bayar untung itu." Oh ya, kagak aja. Ali tuh gue. Kalau lu gitu, jadi bayar. Bukan aurat jelek, Mamang kurang kusuk ngajarinnya. Masih ngajarin juga Harusnya tuh dapat mamang aja nih. Oh, benar ini yang kedua nih, Lurah duluan. Iya, iya. Mari duluan.